teman-teman apa kabar tetap sehat, semangat dan bahagia video kali ini saya akan berbagi cara menanam mawar online dari shopee. langkah pertama ketika kita membeli mawar online yaitu setelah dibuka dari boxnya langsung kita rendam di dalam air minimal selama 4 jam dan baiknya selama 24 jam supaya akarnya segar dan tidak stres ini hasil dari rendaman selama 4 jam Mawar saya datang jam 1 siang Dan saya rendam sampai jam 5 sore Jam 5 sore saya tanam langsung ke dalam pot Media tanam yang saya pakai di disini hanya kompos yang saya beli jadi Dan dicampur sekam mentah yang sudah lapuk teman-teman ini adalah mawar online yang saya beli kedua kalinya dari Shopee dulu pernah beli di Shopee juga namun tidak langsung direndam ke dalam air hanya disemprot-semprot gitu dan hasilnya beli 10 dan tumbuh cuma 4 jangan sampai lupa setelah ditanam langsung disiram ya teman-teman supaya mawarnya segar dan bisa hidup dengan baik 3 minggu kemudian Alhamdulillah teman-teman mawarnya bisa hidup dengan indah Lihat udah ada kuncupnya. Ini kuncup pertama kali, ya, teman-teman. Dari sejak tanam, lihat nih, teman-teman, si merah. Wah, ternyata yang ini warnanya merah. Ini kuncupnya paling besar di antara yang lain. Kira-kira berapa hari lagi ya dia bisa mekar perdana? Teman-teman tahu nggak, berapa hari si mawar itu bisa mekar dari kuncup? Jika kuncupnya sudah besar seperti yang merah ini. teman-teman mawar merahnya mekar untuk pertama kalinya namun mekarnya baru satu yang satunya lagi dua hari lagi kira-kira dia akan mekar lagi Terima kasih teman-teman telah menonton video saya semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman yang ingin membeli mawar online Insyaallah dengan cara yang saya lakukan ini, mawar online teman-teman dapat hidup dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.